Nah, jadi jika ada orang lain membuka pintu dari luar kita tes maka alarm akan bunyi. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat semreving tv pagi ini saya coba membuat alarm untuk kamar saya ya sahabat semreving tv bahan-bahan yang digunakan yang pertama adalah buzzer disini saya menggunakan Buzzer uh, ukuran 5 volt DC, teman-teman bisa menggunakan buzzer ukuran yang lain seperti 3 volt, 9 volt, dan 12 volt. Karena di disini saya menggunakan buzzer yang 5 volt, maka saya membutuhkan baterai baterai jam, 3 buah baterai jam untuk memenuhi kebutuhan powernya kemudian disini ada tiga baut ukuran panjang kemudian dua ukuran baut uh, dua baut ukuran pendek terus dua baut atau dua skrup kipsen ya kemudian gantungan baju potongan kardus tali secukupnya dan yang terakhir adalah pipa pralon atau pipa wafin kurang setengah in oke sekarang kita coba langsung rakit ya yang pertama kita ambil adalah pipa pralonnya kita lubangkan seperti ini kita buat lubang banyak ini Nanti teman-teman akan tahu lubang ini untuk apa, jadi e, tolong disimak ya. Yang pertama, saya ambil baut panjangnya satu, kita pasang di sini. Dan di sini ada lubang satu, dua, ini diukur sesuai panjangnya tiga baterai ya teman-teman karena ini nanti akan dipakai untuk mensub, e, sebagai plat penghubung kutub positifnya baterai dan positifnya e, negatifnya baterai oke kita pasang buatnya oke, okay, sudah terpasang, kita bisa lihat nah, dalamannya itu ada bautnya sampai sampai tembus kemudian, dari sebelah sisi sebelah sininya kita langsung masukkan batu baterainya dengan positifnya kutub positifnya yang ada di depan kita masukkan duluan Satu, dua tiga, oke okay. Nah, setelah itu, kita langsung ambil baut yang panjangnya satu lagi, langsung kita pasang di sini sebagai kutub negatifnya. Baik, sudah terpasang ini kutub negatifnya, dan ini untuk positifnya nah, sekarang yang kita lakukan adalah mengambil gantungan baju kemudian kita lepas springnya nah seperti ini kita lepas saja kemudian kita pasang baut kecil di sini, oke, sudah terpasang. Kita ambil satunya lagi, kita ambil baut kecilnya juga, kita pasang lagi. Oke, e, dua sisinya sudah terpasang baut. Nanti seperti ini cara kerjanya. Nah setelah itu Kita pasang kabel-kabelnya Di sebelah sini Oke Yang ini kita pasang di sini Nah Kabel sudah terpasang Satu Kemudian kita Pakai juga yang panjangnya Yang panjangnya kita pasang di sini Nah, sudah terpasang Satu sudah terpasang Satunya juga sudah terpasang seperti ini nanti baik setelah itu kita langsung ambil yang ini sebelahnya kita pasang di sebelah sini yang sudah ada lubangnya kita ambil sekrup yang panjangnya satu lagi pasang di sini. Nah, kita langsung pasang di sini. Oke, sudah terpasang seperti ini hasilnya akan seperti ini setelah itu kita pasang sisi satunya kita gabungkan nah udah terpasang kalau kita mainkan di sini nah ini sama seperti saklar ya sebenarnya ya oke kita pasang kabel yang pendeknya ke kutub positif ke baut yang di sini ya udah terpasang nah kita kembali kita ke sebelah sisi yang lainnya di sini ada baut yang larinya ke kutub negatif kita langsung pasang kabel ya Nah sudah terpasang Selanjutnya kita pasang spekernya Jangan kebalik ya ini positif negatifnya Ini bagian positif, positif, ini negatifnya Oke Sekarang kita solder sudah terpasang tinggal sisi satunya juga kita solder nah setelah disambung ini akan bunyi langsung bunyi spekernya oleh sebab itu kita membutuhkan potongan kardus untuk mengganjelnya di sini nah seperti ini oke rakitan sudah selesai oh iya lupa ini harus disambung dulu ke potongan kardusnya nah sudah selesai ya ketika ini ditarik langsung kan saja di pintunya. Baik, kita langsung tes. Karena ini untuk tes, saya pasang di yang dekat saja. Teman-teman bisa sembunyikan alarm ini di tempat atau lokasi yang tidak diketahui oleh orang lain. Sana saya pasang menggunakan set atau baut Gibson yang tadi. nah setelah kanan kirinya terpasang pengikat yang tadinya hmm, untuk mengikat Potongan kardus yang sudah kita sedipkan di kantungan baju tadi Kita ikatkan ke handle nah. Jadi jika ada orang yang membuka pintu ini dari luar, nah, jadi jika ada orang lain membuka pintu dari luar, kita tes, maka alarm akan bunyi karena kantong bentuk kontin itu telah lepas sehingga menghubungkan kutub atau saklar. Baik, tapi video kali ini selesai dari sendiri TV. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.